Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi nih mengenai materi, materi tentang persepsi sosial. Jadi persepsi sosial ini adalah salah satu materi dari pengantar psikologi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang persepsi sosial itu apa, tentang teori-teori persepsi sosial dan kita itu akan mengambil kesimpulan pada akhir cerita. Oh iya, kita akan membahas juga tentang kebohongan, di mana kebohongan terjadi dan kenapa kebohongan itu harus dibohong. Oke, baiklah. Sebelumnya sebelumnya yang terhormat Bapak Putri Idris selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Dan sebelum kita masuk pada materi yang pertama, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Nurahmi Rizkyah Hidayati, NPM-nya 218110477. Saat ini saya adalah salah satu e, mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai apa itu persepsi. Jadi, menurut Sarwana, tahun 2002, dalam psikologi, persepsi itu adalah pencarian informasi untuk dipahami. Alat-alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah peninggaraan, bisa penglihatan pendengaran, indah peraga, dan lain sebagainya. Sedangkan alat untuk memahami persepsi sosial itu adalah kesadaran untuk fungsi. Kognisi ini adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang sudah kita dari kegiatan dari kegiatan berpikir tentang sesuatu ataupun tentang seseorang. Selanjutnya, apa sih itu sosial? Sosial ini berasal dari kata sosios, yang berarti kawan atau teman. Pengertian sosial dalam kamus besar Bahasa indonesia tahun merujuk pada sifat-sifat kemasyarakatan, -sifat seperti suka menolong, suka menderma, maupun uh, suka sama yang lain. -lain. Dan, jadi, dari dua pengertian tersebut, jadi apa sih itu persepsi sosial? Jadi, definisi persepsi sosial itu, menurut Harvey dan Smith dalam buku psikologi sosial, persepsi sosial yaitu suatu proses membuat imajinasi atau membangun pesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Jadi seandainya kita menerima. Uh, dari jadi saat kita itu menerima berbagai macam hal yang terjadi dalam lingkungan kita itu akan mm, sudah terekam di dalam memori kita. Kemudian kita itu dapat mengolahnya dan menjadikannya objek. Nah, objek ini bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi gimana sih kita membangun kesan itu diperoleh dari kita itu uh, rekaman-rekaman yang sudah kita peroleh. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Robin mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial. Yang pertama itu adalah faktor penerima, yang, yang kedua ada faktor situasi, dan yang ketiga ada faktor objek. Jadi yang pertama itu adalah faktor penerima Jadi faktor penerima di sini sangat e, membentuk karakteristik peribadian seseorang Kalau misalnya e, dia itu memiliki konsep diri yang tinggi Maka dalam melihat orang lain dia itu lebih cenderung pada sudut pandang bad, yang positif Sedangkan masa lalunya juga dapat membentuk persepsi seseorang yang kedua, ada faktor situasi. Faktor situasi di sini, bisa secara alaminya itu, seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang lebih biasa sekali dibandingkan objek yang tidak bisa Kalau misalnya, orang-orang itu lebih mengandalkan seleksi informasi keberadaan pada suatu objek fisik maupun objek sosial. Yang ketiga, ada faktor objek sasaran. Jadi, objek sasaran di sini, contohnya itu eh, kemungkinan untuk memberi pengaruh yang menentukan terhadap pembentukan persepsi sosial. Jadi pertamanya dapat menimbulkan kesan dan target, adalah sebuah keinginan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses terjadinya persepsi. Jadi ada tiga tahapan dalam terjadinya proses sosial. Yang pertama itu ketika kita itu mendapatkan pengenalan tanda-tanda non verbal. Jadi pengenalan tanda-tanda non verbal ini akan ditampilkan oleh orang lain. Tanda-tanda non verbal ini merupakan informasi yang menjadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara lebih jauh. Dari informasi non verbal tersebut maka kita akan menimbulkan tentang apa kira-kira yang sedang kita pikirkan atau apa kira-kira yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kemudian kita itu mengungkapkan kesimpulan-kesimpulan dari tanda-tanda tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama ada emosi, ada tingkat kelelahan, ada penyakit. Dan kalau misalnya pada perempuan, ada juga siklus menstruasi. Selanjutnya, kita akan membahas lima tanda-tanda, lima bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada ekspresi wajah, angkat mata, gerakan tubuh, tubuh, dan sebuah Ekspresi wajah di sini. Ekspresi wajah di sini dimaksudkan kondisi perasaan seseorang itu dapat dilihat dari ekspresi wajahnya. Ekspresi wajah ini bervariasi dapat bermakna perasaan marah, perasaan takut, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Misalnya nih dalam suatu e, pertandingan ada tiga orang yang memenangkan juara satu, juara dua, juara satu di sini dia itu sangat Um, melambangkan bagian terlalu misalnya dia itu senyum itu berasal dari dalam hatinya sedangkan juara dua dan juara tiga itu dia itu senyum tetapi ada kesal di dalam hatinya jadi dia tuh bukan uh, senyumnya itu enggak terlalu terus tapi pada saat itu dia harus senyum jadi dari Hal tersebut, kita mengetahui bahwa semakin dekat hubungan kita dengan orang lain, maka semakin tinggi juga kecakapan pemaknaan kondisi non yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bohong. Seberapa sering sih Anda berbohong? Atau seberapa sering sih kita berbohong? Jadi, mayoritas orang asing itu berbohong satu sama lain ketidaknya saat hubungan pertama teman pertama aja kita udah berbohong ya? Mengapa kita harus berbohong? Jadi berbohong ini untuk menghindari penyakit perasaan orang lain. Misalnya orang lain itu e, melihat kita ini sombong, ya kan? Berarti kita tuh harus e, menghindari penyakit tersebut dengan e, mungkin kalau misalnya kita nggak biasa berinteraksi dengan orang lain, kita harus berinteraksi sama orang lain. Jadi itu ada suatu kebohongan kita tidak terbiasa tapi kita harus melaksanakannya dan untuk menyembunyikan perasaan dan basis sembunyinya ada juga kita itu berbohong karena kita itu eh, takut disalahkan takut menatap teman nah, kita itu berbohong. Nah dari gambar di sini kita akan mempelajari gerakan-gerakan pertama musik yang dapat kita lihat sebagai sebuah kebohongan Ataupun e, sebagai sebuah pengingat pada diri pihak orang Jadi kalau misalnya mata ciri itu Kalau misalnya dia lihat ke kiri atas Berarti dia itu sedang mengarang cerita Atau dia sedang berbohong. Kalau misalnya ke kiri saja Itu berarti dia itu sedang mengarang suara Kalau misalnya ke kanan bawah, ke kiri bawah itu berarti dia itu sedang berbicara tentang perasaannya sebenarnya. Kalau misalnya matanya itu ke kanan ke kanan atas, berarti dia itu sedang mengingat gambar. Kalau misalnya matanya itu ke kanan saja, berarti dia itu sedang mengingat suara. Dan kalau misalnya matanya itu mengarah ke kanan bawah, berarti dia itu sedang berbicara Nah, jadi kalau misalnya yang sedang membantu video ini, jadi kalian tuh harus tahu nih misalnya e, orang yang berbohong berarti matanya penuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang atribusi. Atribusi ini adalah proses di mana individu menjalankan penyebab dan sebagai kejadian dari perilaku ke orang lain atau bagaimana seseorang itu membuat kesan dengan. Masalah. Teori atribusi di sini ada dua. Yang pertama dari inferensi koresponden John dan David dan Pierre Kerman, dari inferensi koresponden John dan David ini menyatakan bahwa orang memberikan perhatian khusus pada perilaku yang Teori tersebut memberikan bantuan untuk memahami proses terkait atribusi imajinasi. Contohnya itu ketika kita memiliki seorang yang ramah kita jadi Kita lagi suka membuat atribusi walaupun perilaku dalam suatu situasi tertentu tidak menjamin sepenuhnya. Teori Kelley. Atribusi penyebab. Garisnya ini dimana orang membuat kesimpulan sebab untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita berlaku dengan cara tertentu. Hal ini berkaitan dengan persepsi sosial dan persepsi. Selanjutnya ada impresi informasi. Menurut KBBI tahun 2006, impresi itu adalah pesan, dan informasi itu adalah susunan. Maka impresi informasi dapat diartikan sebagai pemberian makna atau bentukan kesan seseorang terhadap orang lain secara cepat dan khusus. Dari impresi informasi ini ada teori Salomonas Di mana impresi sosial yaitu bagaimana individu menerima Dalam penelitian ini terdapat dua masalah utama Yang pertama itu pemberian makna seseorang dalam pengamatan atas orang lain Dan yang kedua mengukur secara tepat kesan penerima terhadap jadi, uh, duit teori ini menunjukkan bahwa orang lain itu melakukan persepsi terhadap sifat-sifat dalam hubungan satu sama lain sehingga sifat-sifat itu dipahami sebagai bagian dari uh, integrasi kepribadian yang penelitian Penyelidikan Salaman As Memberi kesan dari orang lain Terdapat tiga hal penting di sini. Yang pertama, konfigurasi modalitas, di mana kesan yang pertama itu terbentuk dari pertama-pertama Jadi kita itu mengambil ya, informasi kesan pertama itu dari cara kita melihat orangnya. Jadi informasinya pasti Yang kedua itu ada sifat sentral, sifat yang dimiliki mempengaruhi yang tidak proporsional pada akhir pada pesan akhir jadi bisa saja kalau misalnya pada pesan pertama itu kita melihat orang yang baik itu kalau misalnya akhir, kok kita melihat orangnya uh, agak sombongnya jadi sifat sentral itu dan sifat karyawan-karyawan uh, di sini dimaksudkan memiliki pengaruh signifikan pada pembentukan pesan dalam as konfigurasinya. Selanjutnya itu manajemen kesan. Manajemen kesan di sini adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai orang lain. Di sini ada dua manajemen kesan yang pertama sub di dimana upaya untuk menambah tarif diri terhadap orang lain. Dan yang kedua ada other achievement, di mana upaya untuk membuat orang lain itu yang dikejutkan merasa nyaman dalam berbagai cara. Dari berbagai informasi yang kita dapatkan pada video kali ini, saya menarik kesimpulan bahwa persepsi sosial itu dapat membuat kesalahpahaman dari individu. Baik. Nah, karena itu Kita harus e, Membiasakan Pengelolaan informasi Persepsi sosial Agar kita itu Dengan untuk menjalani hubungan Dengan orang lain itu Kita itu tidak salah persepsi Agar hubungan kita sama orang lain itu Baik Tidak harus menjajah Menjajah duluan gitu. Jadi jangan disukai menjajah orang lain juga gitu, jadi kita tuh harus e, melihat orang lain dulu nih, karena kesan pertama itu belum tentu hal yang sebenarnya dan dijudge bukti skapen. Jadi kita kan harus baca bukunya dulu, baru kita tahu bukunya ini berkualitas atau tidak. Sekian video kali ini, berdiri orang saya mau mal. Untuk yang melihat video ini, boleh tinggal like sama komen dan subscribe -nya di bawah